Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini Di cuaca panas kayak gini Kita masih tetap semangat untuk menginfokan teman-teman Sekitar mobil bekas Kita lagi main di daerah mana nih Mas nih? Tangerang uh, Regency uh, Permata uh, Regency Permata Nama showroomnya Om? Kenvin Mobilindo mobil Untuk tahu lebih lanjutnya stok-stok si mobil si Om nih Uh, ikutin terus, jangan lupa subscribe, like, share, teman-teman. Terima kasih banyak untuk mengikuti Derosa Auto. Buat teman-teman yang showroomnya mau di review, boleh menghubungi kami di channel Derosa Auto atau uh, di kolom deskripsi kita akan tampilkan nomor teleponnya. Hari ini sama si Om siapa nih kenalan Jimmy, dulu? Jimmy. Oh Jimmy, sama Om Jimmy. Kita mau uh, tahu stok-stok Om yang di sini ya, Om uh -huh. ya kanan nomor telepon Om di mana berapa nih di 0819-2956-1213-1213 hmm. ya? ya. si Om stok di disuruhnya ada berapa unit hari ini sekarang sih, situ sekarang ya ada sekitar enam lah ya karena Benar yang ya? belum siap lah ya uh, banyak juga ya Om ya, ya? Juga. karena pergantian ini juga cepat juga teman-teman ya, semoga utam. menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang lagi cari unit nih ya. jadi bisa menghubungi Om gini nih ya, om ya, siap. Gini ya. Siap. <laughs> Yuk kita mulai aja Om ya. unit yang pertama ini ada apa nih Om nih? Ini ada R3GL 2014. R3GL ya. 2014. Ini platnya ganjil, ini alamat STNK? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ini pajaknya panjang ya Om ya? Masih masih panjang. Masih panjang. Pajaknya panjang bulan 7 uh, tahun 2023 23. ya? ya ini uh, kilometer berapa nih? Masih di 125. 125 ya, km. Semua masih on Om. Masih ori. Masih ori ya daleman, interior, dalaman interior, exterior ya. masih bagus ya. Siler siap pakai utu, Om ya? Siap pakai. Siap pakai kaki-kaki apa? Iya Semua masih oke. Okay. Harga case nya Om berapa Om? Mungkin di satu dua tujuh satu dua lima sinago lah. Lewat oh. WhatsApp aja. Kira-kira oh, <laughs> di harga buka harga ya Om ya, ya? di satu dua lima sampai satu dua puluh tujuh sampai satu dua lima lah. Oh gitu. Ya. Untuk penawaran bisa langsung hubungi si Om gini aja langsung. Kalau paket kreditnya ada, Om, ini paket kreditnya ini cek dulu ya. kira-kira hmm. di DP berapa nih, Om? 15. DP lima belas tahun? 15 belas tahun? Lima belas tahun? Lima belas tahun? Lima belas tahun? ya belas tahun? Lima belas tahun? Lima belas tahun? ya belas tahun? Lima tahun? Lima belas tahun? Lima belas tahun? Lima belas Mungkin kita kalau lebih ke apa namanya? eh uh, mesin klipon panel. Oh, klipon panel. Cakanannya banyak. Oto ya. ya. untuk uh. ya. Teman-teman bisa langsung hubungi Om ini, mudah-mudahan semoga ada yang berminat rezekinya lancar ya, Siap. Om ya. ya next lagi Om Yop. ini ada uh, mobil yang untuk usaha nih kayaknya carry ya. Kayanya ini apa? Ini Carry Tayo 2019. Carry Tayo 2019. 2019. Ini udah AC-nya ya, Om ya. Ini masih uh, standar. Oh, standar. Ini standar. Ini tipenya apa sih, Om? standar. penyakit gitu, ya, yang standar. Oh, tapi dia masih standar? Masih standar. Masih ya. standar. Nah, dia ada kirin kirinya hidup nggak? Kirinya hidup, pajaknya hidup. Gitu. Pajaknya ya. hidup, kirinya hidup. Atas nama perorangan atau? Atas apa? nama perorangan. Atas nama perorangan, uh. Uh, pajaknya panjang untuk bulan 4? Untuk sementara 5, kan kirinya uh. lagi diproses. Gitu. Kita uh, lagi proses gitu. Uh, ya. Tapi hidup ya Om ya? Misalnya kalau misalnya bisa hidupin. Pasti kan harus ada Untuk hidup. orang yang untuk usaha bisa langsung pakai ya Bisa om, langsung ya. pakai. Gitu. Bisa siap pakai ya Om ya? Case-nya berapa nih Om? Case-nya di 98 sembilan puluh delapan pasti bisa nego kan ya pasti bisa nego pasti bisa nego <laughs> nggak kaku kaku banget benar, ya Om benar, ya fleksibel juga harganya bisa, ya. ya telepon aja langsung ya Om ya untuk nego nego datang langsung ya Om ini ya juga murah juga kok anunya dp-nya cuma tujuh jutaan lah pasti oh. bisa nego dp-nya juga paket kredit paket uh, kredit juga ada dp tujuh juta masih ya. bisa nego juga dp-nya ya. uh. angsurannya kira kira angsurannya di tiga ribuan lah ya next eh, ini alat essential mana nih di Sepatan Timur, Tangerang Kota. Oh, Sepatan ya. Timur, Tangerang Kota. Next lagi. Itu ada mobil Nova ya, Om ya? Ya, Innova G-Matic 2015. G-Matic 2015. 2015. Bensin. Ben yang bensin ya, Om Den ya? Bentin. Bensin. Atas nama perorangan juga, Om? Atas nama perorangan. Alamat STNK-nya? Di, apa namanya, Kelapa Dua. Kelapa Dua. Kelapa Dua. Tangerang Kabupaten Tangerang... ya? kota um, ini pajak bulan empat ibaratnya panjang ya, ya? ya masih tahun depan semua masih orisinal dalamannya masih, masih ya, ori masih ori jadi kan, kita uh, showroom juga pilih-pilih dalam ya, ya, okay. itu ya uh, yang penting nggak gak bekas nabrak kalau banjir, ya, banjir, ya. banjir itu yang jam, ya. tapi ada garansi mesin nggak om kira-kira ya mungkin sebulan lagi sebulan ya, atau, ya uh, untuk ada kleman ya, atau apa apa ya ya Uh, boleh di test drive dulu? Kalau boleh, oh, boleh, oh, boleh ya, lah. Ya, Itu wajib lah. Wajib oh, ya. <laughs> <laughs> <laughs> test drive dulu, jajan dulu ya om ya. Nego-nego sampai jadi ya om ya. ya. Kalau benefit di sini ada nggak om? Apa jadi? Soalnya bonus-bonus di sini dari sana sini. Ya untuk ke situ sih belum ya. Mm -hmm. Tapi ya mungkin nggak dipikirin sih pak ke situnya, ya. Oh gitu. Nah, yang penting mak uh, datang aja. Ya datang aja langsung. Yang penting tuh mobil uh, bisa aman dulu buat, buat dipakai. Gitu uh, aja dulu uh, buat oh. konsumennya nyaman. Gitu. berarti beli mobil di sini tidurnya uh, enak ya om ya yeah. <laughs> Makanya enak Ini di yeah. yeah. dipikirin om <laughs> next lagi om itu yep. <laughs> ini ada senia r deluxe senia r deluxe tahun dua ribu empat atas nama perorangan juga oh, ya? perorangan pajaknya di bulan tujuh ini platnya ganjil ya ganjil. alamat stnk nya di Tangerang Kota Anggran kota. Berapa kilometer berapa nih Om? Masih 120-an juga 120-an. Harga cashnya berapa Om? Harga cash 122 masih nego lah. Oh, 122 masih, masih bisa nego. nego. Masih bisa goyang-goyang ya. Goyang-goyang ya? ya. lah. <laughs> Om, kira-kira nih untuk subscriber Derosa saya nah. boleh nawar Om? Boleh. Boleh. Kira-kira di 115 dapat nggak Om nih? Naik-naik uh, sedikit lah, Kak. Om, saya <laughs> naik sedikit. lah, oke okay lah. Ya. 18? ya, boleh lah. <laughs> <laughs> Untuk teman-teman subscriber Dera Sooto nih, uh, langsung chat aja omnya uh, WA langsung, biar jadi nego langsung ya. ya siap. Next lagi, Om, Next, ada lagi? Boleh. Next, Om, ini ada apa nih Om? R3GX 2015. R3GX 2015. 2015. Ya. Kebetulan ini lagi proses sudah ah. jadi. Ini DP di 12 doang. Oh, sudah di ya, DP. Sudah di DP, udah, no. di DP, udah jadi. bacanya terjual. <laughs> ya. Jadi ini siap didorong nanti sore. Berarti mobilnya bagus ya? Yang bagus, bagus, bagus, bagus. Jadi kita kasih mobil juga yang nggak nggak, yang gak, apa namanya uh, buat konsumen itu ragu-ragu juga. Betul, jadi. Ya. Pokoknya ini sore pasti didorong ini ya. Terpenting ya Om yang, yang penting buat pemirsa ya. ya. <laughs> Bagus dong pemirsa, teman-teman semua, showroom si Om rekomen rekomend ya. banget nih. latin udah di DP ya, bacanya udah segitu. <laughs> <laughs> Ayo next lagi Om, satu lagi. Ya. Ini ada Innova Ribon G 2017. 2017. Uh, uh, ini barang baru dapat, uh, jadi emang udah dicek sama tim, uh, ya jadi ya masih aman lah ini. Masih, o, aman. masih aman. Ini semua masih orisinil. Masih original semua. Gak ada ya. apa? Gak ada pernah, bekas inci atau, ya? atau banjir gak apa ya. lagi? Gak ada bekas banjir. Jadi bener-bener tim yang cek. Hmm. Om punya ini sendiri ya. Uh, Dalamannya semua masih orisinil. Masih orisinil. Masih orisinil. Uh, ya. Tipe nya apa nih Om? Ribbon G. Metik. 2017. Ya, 2017. 2017. Ya, ya. Ya. Bensin, bensin apa diesel? Bensin. bensin. Ini atas nama perorangan juga, Om? Ini nama PT. Oh, nama, nama PT. PT. Ya. Dia alamatnya Om. alamat STNK-nya? Di ini. Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Pajaknya panjang tapi Om ya? Pajaknya panjang. Pajak. Jadi panjang. jadi maksudnya ini kan kita dapat belum-belum-belum uh -huh. kita beresin semua. Hmm, belum, belum. Jadi ini artinya mau oh, ya, diperpanjang semua gitu. Oh, gitu. gitu. Ini belum tinggal di salon doang, ya, Om? Ya, ya tinggal di salon doang. Oh iya, udah rapi, Om, udah rapi, Om. ya. Kaki-kaki semua banyak, dalam Dalaman ini enak, masih rapi, ya, enak banget. Enak banget. Kilometernya berapa nih, Om? Kilometer terakhir record di 99 Record, record ya Om ya? 99, 99 ya. ya Mobilnya masih bagus juga nih, ini ya baru dapat belum diapain apa <laughs> nah, <ini laughs> udah bagus ya Om ya <laughs> Ini tapi tahu dong om harga cashnya berapa? Harga cashnya kalau untuk jual lagi mm -hmm. ya Pak, bisa di 250 Berapa? Di 250 lah 250 250, ya. tapi masih nego ya Om ya? ya. Masih nego tapi semuanya keseluruhan loh oke okay, om ya oke okay, okay. ini aja udah siap pakai ya yeah. tinggal di salon doang yeah. om ya <laughs> tinggal dikincelangin doang teman-teman yeah. ini juga udah kincelang karena body body juga masih, mulis, masih mulus ya. banget, masih, masih mulus banget masih mulus banget harganya masih bisa nego teman-teman sesuai dengan harga pasaran aja ya yeah. om ya yeah. di sini juga jual nggak buka harga tinggi-tinggi om yeah. ya yeah. yang terpenting katanya kepuasan konsumen, konsumen. <laughs> nah, Masih ada beberapa stok mbak uh -huh. yang baru datang ya. Untuk hmm. harga saya belum bisa open ya, bompress hmm. ya di, di channelnya mbak. Ini ada spek-speknya -spek aja bisa saya sebutin. Oh boleh boleh. Ini, oh. da, ini, ini to ada Ailatsu Aila. Tahun oh? 2015 Matic 2015 Matic. Matic. Uh, yeah. do, Ada Aila tahun 2015 Matic yeah. Oh ini ada. Honda Jazz RS. 2013 Honda Jazz RS ya. 2017 Matic juga Matic juga Pajak tapi semua panjang ya Om Pajak ya? semua panjang Om Pajak Siap. semua panjang ya. Ini ada lagi nih Om Yaris Yaris 2012 Tahun 2012 Matic apa manual nih okay. Ini Matic Ini met Matic ya Pajak panjang juga Pajak ya Om Pajak dia ya? pasti panjang gitu. Kalau untuk harga teman-teman Langsung bypass aja ke Om Siap Jimmy <laughs> oh, ya, ya. Untuk ke Om Jimmy langsung Untuk mengenai harga Nanti kita Tampilkan nomor teleponnya di kolom deskripsi, ya, Om siap, ya. Siap, siap, siap, ada lagi Om kayaknya yang baru datang banyak juga nih. Banyak juga sih. Ya. Ya. Dari sana. Itu ada Innova 2012 ribu dua belas. Oh mana ya ini? Ini. Oh, ini. ini ada Innova tahun dua ribu dua Manual. Manual. Pajaknya Ye. panjang ya? Hah? ya. Iya, eh, pajak juga panjang. Pajak juga panjang. Ya. Bensin diesel ini, Om. Bensin. Bensin ya. Atas nama perorangan juga tapi ini. Nama perorangan. Nama perorangan. Lagi. Itu juga ada apa Ini kita dulu. kasih tahu stok-stoknya dulu ya. Om. Ya. Menanyakan harga bisa langsung iya. ke Om Jimmy. Ini Avanza? Avanza 2014, 2014. Panjang, pajak panjang juga ya, Om. Ya, panjang semua, panjang panjang semua. Mobil udah siap pakai semua disiap nih, kayaknya Om. Ya, udah disalonin semua, udah disalonin ya. semua. Ini, uh -uh. ini Toyota Rush, Toyota Rush tahun 2014, 2014 matic, matic ya? ya. Ya, ganjil, ganjil. pajaknya, pajaknya panjang. panjang ya, bulan enam ya. Tahun 2023. Iya. Ini semua mobilnya yang unit-unitnya yang baru datang ya Om. Ya, ya. Datang, baru siap datang siap dihargain, ya siap dijual juga. Kalau dari udah oh, siap gitu. disalonin Ada ya. di salon juga, <laughs> tinggal dikasih harga, harganya langsung bypass saja ke siap. Om Jimmy siap, ya, siap, Om, ya. ya. Untuk mengenai harga, teman-teman bisa langsung tanya, kita kasih tahu stok-stok yang ada di sini ya. yang baru datang karena baru datang nih. Ini ada apa nih Om? Ini Apansa. Apansa juga. Tipe nya 2014 Apansa tipe E yeah. tahun 2014 14. Manual metik manual Manual Pajaknya panjang juga ya? Pajaknya panjang semua Ini alamat STNK nya mana nih Om? Kota, ya, kota. kota, -kota huh? Oh Jakarta Barat. Jakarta Barat? Jakarta Barat Jakarta Barat Jakarta Barat Ini ada lagi nih Om ini Apansa 2019 ini APANSA Berang. tahun 2019? Ya kak. 2019. Setelah ganjil. Manual. Manual ya Om ya. Pajaknya bulan 11 nih. Panjang, panjang, juga, ya? panjang juga. Panjang, panjang juga. juga panjang. Ini ada CRP. lagi CRP tahun? 2010. 2010. Tahun Rd. 2010. Rd. Rd 24. Yang 2000 apa? 24. 24. Oh yang 24. Pajaknya panjang atau sama perorangan juga ya? Uh, perorangan. Perorangan. Hah? Tanggerang Kabupaten. Tanggerang Kabupaten. Next. Azero. Next lagi. Ini ada Pajero, Pajero tahun dua ribu sepuluh. Dua ribu Metik. Metik ya transmisinya. Ya. Ini pak, ini plat nomornya ini ya ganjil ya. Tapi kayak nomor pilihan. Ganjil yang pilihan. Ya, <laughs> pilihan. <laughs> nomor pilihan kayaknya. Alamat S N K mana? Nih? Tanggerang Kota Tanggerang Kota ya Ini Tangerang Kota atau nama per orang juga ya? Siap ya. Kalau untuk, uh, kan unitnya sudah kita sebutin nih uh -huh. Jika ada yang berminat bisa langsung telepon ya, hubungi Om Jimmy nih siap, siap. Mengenai harga ya. atau harga. mengenai uh, paket kredit ya. DP atau semuanya specs -spec -spec ya. Boleh, specs -spec -spec ya. boleh tanya langsung sama Om Jimmy Karena unit tadi yang kita iniin yang baru datang baru ya Om ya Yang ya. baru dateng Nah teman-teman dari Rosa Auto. Uh, terima kasih udah mengikuti kita, lagi main-main ke showroomnya Om Jimmy. Terima kasih banyak ya Om ya. Terima kasih banyak. Kak. Udah diizini. Ya, terima banyak. Ah, makasih banyak, banyak, banyak, banyak ya. Uh, untuk teman-teman semua yang mau langsung uh, cari-cari unit, uh, wah ada mobil pilihan gue nih di sini. Nah, langsung aja hubungi Om Jimmy ya, Om siap, ya. Siap, Kak. <laughs> Teman-teman di Oto, terima kasih banyak ya. Uh, salam di Rosotot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. jumpa. <laughs>